yang terbaik semua kenangan kan tersimpan di hati memilukan tapi harus dipendam agar bisa merestui isikan suara ini apa yang bisa diperbuat jika yang dinanti telah berubah kekasihan